Betul, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, PD Dikti adalah pangkalan data pendidikan tinggi yang menyajikan berbagai informasi dan statistik semua perguruan tinggi yang ada di negara Indonesia. Terkait pengecekan data mahasiswa, selain menggunakan situs forlap dari Ristek Dikti, kita juga dapat menggunakan PD Dikti yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu juga, kita juga dapat mengecek data dosen, prodi, beserta perguruan tinggi. Lalu, bagaimana cara mengeceknya? Oke, sebelumnya, selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana cara cek plus print data Detektif versi Kemendikbud.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 tekan saja enter atau klik pencariannya maka akan tampil hasil dari pencariannya ya secara umum dalam tahun-tahun sebelumnya mahasiswa dapat mengecek data mereka melalui forlab dikti yaitu yang dimiliki oleh Ristek dikti ya alih-alih menggunakan itu kita akan menggunakan versi terbarunya yaitu oleh kemen dikbud terutama sejak adanya beberapa perubahannya untuk situsnya sendiri, yaitu kalian dapat mengetikkan pededikti.kemdikbud.co.id. Oke, ini adalah tampilan dari halaman awal situs websitenya, ya. Oke, dapat kita lihat di sini. Ini adalah tampilan beranda dari websitenya, ya. Oke, jika kalian mengikuti langkah dalam video kali ini, maka pastikan untuk logonya. Nah, sudah seperti ini ya dan logo tutwori handayani dan logo Dikti ya oke Dapat kalian di sana ya pada bagian tengah atau middlenya ya dia tersedia form untuk melakukan pencarian untuk mulai melakukan pencariannya ketikan saja nama atau data unik yang kalian miliki sebagai mahasiswa ya oke di sini kami ketikan dengan data Nama pada saat masih kuliah, ya. Setelah kalian ketikan, maka secara otomatis data hasilnya akan muncul secara live, ya. Di sana muncul hasil pencarian data saya sebagai mahasiswa ketika mengambil jenjang tertentu, ya. Selain mengetikan nama, kalian juga dapat mengetikan nomor induk mahasiswa kalian, ya. Seperti ini contohnya, maka nomor induk kita yang terdaftar pada perguruan tinggi tersebut akan muncul juga. Jika kalian rasa data kalian sudah benar, klik hasil pencariannya tersebut untuk melihat hasil detailnya ya. Oke, seperti yang kalian lihat, ini adalah data detail saya ketika masih kuliah dalam kampus tersebut. Sini kalian juga dapat melihat untuk riwayat studinya ya. Jika tidak ada data kalian yang salah, Kalian dapat langsung mengeprintnya dengan menekan Ctrl-P ya, seperti biasa pada keyboard kalian. Oke, kita tunggu sebentar untuk preview data yang ingin diprintnya. Oke, ini adalah tampilan previewnya Oke, kita close saja. Nanti pada bagian akhir akan kita bahas lebih lanjut bagaimana cara printnya. Oke, perlu kalian ketahui bahwa dengan menggunakan versi kemdikbud ini, juga bisa mengalami gangguan, terutama terkait pencarian mereka yang secara live ya. Jadi, jika data yang kalian masukkan pada kolom pencariannya tidak tampil atau muncul, maka kalian dapat menggunakan pencarian lanjutannya pada bagian bawah di sana. Oke, kita klik, maka akan muncul form seperti ini ya. Pada bagian paling atas yaitu bagian kategori, kalian dapat memilih data perguruan tinggi, data prodi, dosen, dan mahasiswa. Oke. Okay. Kalian dapat mencobanya sesuai dengan keperluan pencarian kalian ya. Oke, okay, dalam contoh ini kita lanjutkan untuk mencari data kita sebagai mahasiswa ya. Kita masukkan saja pada bagian NIM untuk NIM kita, kemudian pada bagian nama untuk nama kita. Pada saat masih kuliah, ya, perlu kami tekankan di sini untuk data yang tidak kalian ketahui. Biarkan saja kosong, ya. Kita tidak perlu mempersulit sistem untuk pencariannya. Jika sudah benar, klik tombol cari pada bagian bawah, ya. Oke, maka data akan segera diproses dan akan menampilkan hasilnya. Klik data kalian yang tampil pada hasil pencariannya untuk melihat detail lebih lanjutnya. Oke, untuk mengeprintnya, kita tekan Ctrl P pada keyboard kita ya. Dalam video ini, kami menggunakan browser Google Chrome ya. Jika kalian menggunakan browser yang berbeda, maka tampilannya tidak akan jauh berbeda seperti ini ya. Akan muncul dialog setelah kalian menekan Ctrl P pada keyboard kalian ya. Oke, di sini tampilannya seperti ini ya. Kita coba untuk mengganti. Ukuran kertasnya menjadi bentuk A4 ya. Untuk page size-nya ya. Oke. Kita juga ubah untuk scale-nya di sini ya. Dengan menjadi default ya. Maka dia akan nampak terisi secara penuh pada bagian kertasnya ya. Oke seperti ini. Pastikan dan perhatikan data kalian yang ingin di print dengan benar ya, agar tidak terjadi pemborosan kertas, jika sudah klik tombol print pada bagian bawah, maka kalian sudah berhasil mencetak data pd Dikti kalian oke, seperti itulah kira-kira caranya